Oke, sama -sama. Nah. Ini kami pada malam hari jam bro, ya. Nah, ini malam hari bersama, bersama Halo bro. Halo. Target ikan ya Bang ya? Nah, kita lanjut, bro. Ini Sungai mana nih Bang? Sungai Sail. ya. Mesail. Abang beberapa berapa jaring Bang? kemudian ada hasil ya Bang ya ini perdana nih Bang ikut malam oke kawan-kawan kita lanjut ya nih proses pemasangannya kawan-kawan itu bikin besar aja kayaknya itu Pak Kim. kita nggak berdua ya Pak Kim ya. ya. yang satu nih ada nih, tapi diam-diam aja dia nih. <laughs> nih, nah, ini dia. kita bersama Bang Ervi Sirew juga ya. Halo Andre nah. macing, mantap. Oke. Ini perdana Andri Mancing ikut malam ya bang Oke semoga kita dapat ya Mudah-mudahan ya mudah ya malam Ini Ini target ikan patin nih teman-teman Ya bro Oke. Kita lagi Kalau itu lampu Kita langsung ambil Lalu menunggu 2 jam Oh itu sistemnya beda sama yang biasa ya pak Kim ya Enggak dia bisa lepas dulu ini, Bang nih ini hampir tiap malam kayak gini. Nih, Bang, ya, Ya, kalau enggak bisa, mau namanya? Masang perangkat, Pak Hakimnya biasanya mencari. Jadi, ya, kita lah, kadang ikut sama dia kan. Perjuangan dia, gitu ya. Iya, dia tetap semangat. Gitu. Mudahan ada hasil ya, bang ya. ya Oke, kita angkat lagi, bang. Ya, angkat. Air udah mulai surut. Oh, air udah mulai surut ya. Ini mudah-mudahan ada ya Bang Hakim ya. Ada ni bos. Ah, ah. Oh, mak bang. Ikan kenapa tu bang? Oh, ikan semua sapu. <laughs> ini tak dikonsumsi ni bang ya. Wah, ni ada satu ya. Tapi udah mati. ya dari tadi nggak kita lihat bang hmm. ini patin sungai bang ya ciri-ciri ya. patin sungai itu seperti apa bang kalau ciri-ciri patin sungai istilahnya kalau yang aslinya banyak lendir banyak lendirnya oh ini masih termasuk patin kolam ya tapi tidak besar di sungai bang Tiro. oke ini dia Mas Udo ini ada lagi ya <tuk> ah. hmm. Alhamdulillah dua ekor Lumayan lah ya Pak Kim ya. Ini agak besar sikit. Agak besar ya? Nah. Dari yang tadi ya? ya. Oke, tunggu Lanjut. Pak Kim. Lanjut. Kan lejo leke lay bos. <laughs> Jadi tanya ujul deh.